Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tati Suhartini dari kelas 5A Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait soal nomor 3.184 dalam buku Matematika Statistik with Application. Langsung saja kita ke pembahasan kait soal tersebut nah, soal dalam berbahasa inggrisnya itu adalah a city commissioner claims that 80% of the people living in the city favor garbage collection by contract to a private company over collection by city employees to test the commissioner claims 25 city residents are randomly selected building 22 Who prefer contracting to a private company A If the commissioner claims is correct what is the probability that the sample would contain at least 22 who prefer contracting to a private company B If the commissioner claims is the correct what is the probability that exactly 22 would prefer contracting to a private company C. Based on observation 22 in a sample of size 25 who prefer contracting to a private company. What do you conclude about the commissioners' claims that 80% of city residents prefer contracting to a private company? Nah, yang mana artinya adalah seorang komisaris kota mengklaim bahwa 80% orang yang tinggal di kota lebih menyukai pengumpulan sampah melalui kontrak dengan perusahaan swasta daripada pengumpulan oleh pegawai kota. Untuk menguji klaim komisaris, 25 penduduk kota dipilih secara acak, menghasilkan dua-dua yang lebih memilih kontraktor daripada perusahaan swasta. Nah sini ada tiga pertanyaan yang harus kita cari Pertanyaan bagian A Jika klaim komisaris itu benar Berapa peluang sampel tersebut Mengandung paling sedikit 22 orang yang lebih memilih kontraktor Daripada perusahaan swasta Yang B Jika klaim komisaris itu benar Berapa probabilitas bahwa tepat 22 akan lebih memilih kontrak Daripada perusahaan swasta Dan yang terakhir yang bagian C berdasarkan pengamatan 22 orang dalam sampel berukuran 25 yang lebih memilih kontraktor daripada perusahaan swasta Apa kesimpulan Anda tentang klaim komisaris bahwa 80% penduduk kota lebih memilih kontraktor daripada perusahaan tersebut atau perusahaan swasta? jawab pertanyaan yang sebelumnya kita ketahui bahwa terdapat 25 penduduk kota yang kita notasikan sebagai N dan diketahui juga seorang misaris kota yang mengklaim bahwa 80% orang yang tinggal di kota itu lebih menyukai pengumpulan sampah melalui kontrak dengan perusahaan swasta daripada pengumpulan oleh pegawai kota nah 80% itu kita notasikan sebagai P nah yang ditanyakan adalah yang bagian A itu Py lebih besar dari sama dengan 22 yang B P sama dengan 22 dan C apa kesimpulannya untuk menjawab soal bagian yang A kita menggunakan rumus dalam mencari P nya adalah P sama dengan kombinasi dari N Y dikali P pangkat Y dikali Q pangkat N min Y sehingga untuk menjawab py lebih besar dari sama dengan 22 itu sama dengan py sama dengan 22 ditambah py sama dengan 23 ditambah py sama dengan 24 ditambah py sama dengan 25. Di sini kita ketahui bahwa py hanya bisa sampai 25 karena n nya kita ketahui bahwa itu 25 penduduk kota. Jadi untuk menjawab yang bagian PY sama dengan 22 itu sama dengan kombinasi dari 25 dan 22 dikali 0,80 pangkat 22 dikali 1 min 0,80 pangkat 25 min 22 jadi untuk yang PY sama dengan 23 itu kombinasi dari 25 dan 23 dikali 0,80 pangkat 23 dikali 1 min 0,80 pangkat 25 min 23 ditambah untuk yang bagian PY ya, sama dengan 24 nah itu kombinasi dari 25 dan 24 dikali 0,80 pangkat 24 dikali 1 min 0,80 pangkat 25 kurang 24, ditambah untuk yang bagian PY sama dengan 25 itu kombinasi dari 25 dan 25 dikali 0,80 pangkat 25 dikali 1 min 0,80 pangkat 25 dikurang 25 nah, sehingga jika kita sudah menemukan kombinasi dari semua itu maka didapat atau diperoleh 2300 dikali 0,00738 dikali 0,008 ditambah 300 dikali 0,0059 dikali 0,04 ditambah 25 dikali 0,0047 ditambah dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,0038 dikali 1 nah itu memperoleh hasil sama dengan 0,1358 ditambah 0,0708 ditambah 0,0235 ditambah 0,0038 sama dengan 0,2339 nah diperoleh hasil sama dengan 0,234 nah untuk mengerjakan kombinasi yang sebelumnya itu, nah kita ketahui bahwa rumus kombinasi itu n r. sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial dikali r faktorial, sehingga saya sudah menghitung untuk kombinasi yang sebelumnya disebutkan adalah seperti pada gambar berikut teman-teman bisa untuk memahami dengan cara menjeda video ini Nah untuk jawaban yang bagian B Yang ditanyakan adalah Berapa peluang yang tepat pada 22 Yang akan lebih memilih kontrak daripada perusahaan swasta Caranya masih sama dengan yang bagian A yang sebelumnya Yaitu PY sama dengan 22 Sama dengan kombinasi dari 25 dan 22 Dan dikali 0,80 pangkat 22 dikali 1 min 0,80 pangkat 25 min 22 maka diperoleh hasil sama dengan 2300 dikali 0,00738 dikali 0,008 sehingga didapatkan sama dengan 0,1358 nah untuk pertanyaan yang bagian C tentang kesimpulan hal tersebut maka berdasarkan pengamatan tersebut adalah bahwa belum bisa dikatakan bahwa klaim komisaris tersebut tidak benar Sehingga di sini kita belum menemukan bukti yang real dan kuat untuk mengatakan hal tersebut tidak benar Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga dalam video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf bila terdapat kekeliruan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku